Baik, teman-teman, kita akan menambahkan virtual button di ujung kiri bawah ya di bagian sini agar pemainnya atau karakternya bisa bergerak ya. Namun sebelumnya saya tidak akan menggunakan main kamera ya, main kamera, melainkan saya akan menggunakan uh, cine machine kamera, oke. Okay. Bagaimana cara membuat cine machine kamera? Di sini kalau Anda amati setelah Anda menambahkan package cine machines akan muncul sebuah uh, menu namanya cine machines. Yang Anda klik menu tersebut, kemudian Anda punya banyak sekali kamera-kamera yang siap pakai ya. Namun untuk Project ini saya akan mendemokan yang free look kamera. Oke? Okay. Create free look kamera. Nah, uh, di hierarki Anda lihat sebuah kamera sinemasin free look muncul ya, dan dia akan diletakkan otomatis di uh, apa nih ya di random position. Kemudian um, kalau Anda lihat di dalam hasil outputnya, di simulatornya outputnya, Anda akan lihat bahwa Cinemachine otomatis men-take over main kamera yang Anda punya. Nah, eh, yang menarik dari Cinemachine adalah di bagian eh, inspector follow dan look at. Follow di sini artinya kita bisa mengatur Cinemachine agar mengikuti suatu objek. Look at artinya agar kamera memandang, melihat ke suatu objek yang kita inginkan. Oke, okay. eh, Cara pakainya bagaimana? Langsung aja Anda drag and drop Warrior ke follow, follow, dan Anda drag and drop Warrior juga ke look at, nah seperti ini. Oke, okay. kalian anda akan lihat di sini, saya akan berbesar supaya terlihat. Oke, okay. Anda akan lihat di sini ada lingkaran, mungkin sangat tipis sekali ya, nggak sampai nggak kelihatan. Di sini ada tiga lingkaran sebenarnya, ada bottom. Uh, medium dan uh, Top ya, ini istilahnya adalah rig ya, rig atau kalau di bahasa Indonesia kan adalah tempat untuk meletakkan kamera ya, kamera rig. Nah, Top, but, Medium dan button. bottom Batam ya. Nah, uh, gunanya untuk uh, meletakkan posisi kamera, lintasan kamera ketika mengorbit karakter. Jadi ini kamera free look di kita dapat mengorbit karakter dengan mendrag kanan kiri ya menggeser menggunakan mouse sehingga kameranya akan bergerak mengorbit karakter ya dan radius orbitnya radius orbitnya diatur lewat kamera rig ini nah kita akan lihat e, pengaplikasiannya jadi kalau e, anda lihat misalkan e, posisi aksisnya adalah di tengah maka modelnya seperti ini jadi kalau kita geser nah, anda bisa lihat kameranya mengorbit mengorbit di medium rig ya seperti ini. Tapi kalau kita set Y-axis-nya jadi 0, maka kameranya akan mengorbit di bottom rig -nya. Seperti Anda lihat di, di sini dia akan diletakkan di bottom rig. Tapi kalau value-nya kita set 1, maka dia di top rig. Oke. Okay. Nah, kita set kembalikan ke 0,5 dan Anda lihat kameranya sekarang di medium rig. Permasalahannya adalah ini terlalu uh, dekat ya, uh, terlalu dekat dengan karakter. Kita bisa atur menggunakan um, uh, menu orbit, bagian orbit di inspector, di sini. Orbit, kemudian Anda lihat ada top rig, medium, dan middle, dan bottom ya. Di sini ada radius, ini gunanya untuk memperbesar radius orbitnya. Saya kasih contoh radius yang med medium, yang middle saya besarin, nah. Kameranya agak menjauh, ya. Jadi, kar menjauh karena orbitnya diperbesar. Ini, anda bisa lihat, orbitnya semakin diperbesar. Oke, okay, jadi saya set 8 untuk yang top rig dan radio bottom brick. Ini juga kelihatannya terlalu dekat tadi. Jadi, kita set aja 8, 8, 8. Begitu ya, atau anda bisa lakukan uh, settingan lain jika anda inginkan. Ya, anda inginkan. Jadi, mari kita testing lagi jika Y axis-nya adalah. Uh, sorry, reaksi yang ini adalah top. Nah, lumayan ya, agak jauh ke sana. Jadi, kalau saya putar dia seperti ini, kemudian kalau uh, bottom, ya modelnya seperti ini. Ya, satu lagi yang perlu kita lihat adalah uh, kameranya masih look at ke arah yang salah. Memang betul, dia sudah look at ke karakter, namun... Uh, yang dijadikan referensi atau acuan adalah kakinya ya, karena posisinya, uh, pivotnya ada di sini. Nah, kita bisa akali, teman-teman, agar look at-nya benar. Caranya paling gampang, caranya ngakalin adalah kita klik warrior kita expand, klik, klik kanan di warrior untuk menciptakan objek baru ya, game objek baru kita beri nama look at uh, reference atau look at uh, point gitu aja. Look at point yang, yang, yang ini objek kosongan ya hanya hanya ada hanya, uh, tidak kelihatan di layar, tapi kita bisa ubah posisinya, anda drag ke atas sehingga berada di atas kepalanya si warrior seperti ini. Uh, si objek kosongan ini adalah bagian dari warrior, artinya dia akan ngikut kemana warrior-nya bergerak. Oke, okay. kembali lagi ke kamera kamera scenes lalu anda mendrag and drop look at point ini ke look at dari kamera sini mesin, oh mungkin terlalu tinggi ya, teman-teman. Jadi kita geser dikit ke bawah. Nah seperti ini. Oke. Okay. Jadi ini uh, hasil penampakannya. Ya, yeah. si kamera sini mesin mentarget di atas kepala dari karakter kita.